Sebenarnya mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah, prinsip-prinsip ekonomi makro. Saya berharap Anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar apa itu uang dan apa itu bank. Sebagai lanjutan materi kita minggu yang lalu, pada hari ini kita akan belajar Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bagaimana konsep Bank Sentral yang ada di negara Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia di Indonesia? Silakan Anda simak penjelasan materinya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara materi perkuliahan kita pada hari ini tentang bank sentral dan kebijakan moneter kita akan mendiskusikannya dengan fokus pada kasus di Indonesia nah kalau kita lihat bank sentral di Indonesia ini secara eksplisit kita bisa mengatakan adalah bank Indonesia jadi bank sentral di Indonesia adalah bank Indonesia Lalu Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Di situ diuraikan bahwa Bank Indonesia adalah merupakan lembaga negara yang bersifat independen, artinya bebas dari campur tangan pihak luar, bahkan pemerintah sekalipun tidak berhak untuk mengintervensi Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral di Indonesia lalu kalau kita lihat lagi apa tujuan uh, didirikannya bank Indonesia tujuannya adalah atau tujuan operasional bank Indonesia di Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah jadi sebagaimana supaya nilai rupiah memiliki nilai yang stabil ini diatur atau uh, diupayakan Ya, atau merupakan salah satu tujuan adanya Bank Indonesia Kemudian apakah Bank Indonesia sama dengan Bank uh, konvensional yang kita kenal Sebut BRI, BNI dan beberapa bank umum lainnya Tentu tidak Kalau Bank Sentral ini atau Bank Indonesia adalah uh, memiliki fungsi yang berbeda dengan bank umum yang kita kenal kalau bank umum seperti BRI, BNI, BCA, dan beberapa bank uh, konvensional lainnya, kita kenal mereka atau lembaga tersebut adalah menghimpun dana dan uh, mem, apa, membagikan atau menyebarkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau kita sebut sebagai kegiatan intermediasi. Tetapi kalau Bank Indonesia sebagai bank sentral, dia tidak melakukan kegiatan intermediasi ini seperti bank umum pada umumnya. Lalu kalau kita mau tahu bagaimana sejarah berdirinya Bank Indonesia di Indonesia sebagai central bank, ini bisa kita lihat dari undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia awal pertama yaitu adalah undang-undang nomor 11 tahun 1953 dan melalui undang-undang ini juga uh, di, adalah merupakan sebuah tonggak sejarah yang mencatat kelahiran bank Indonesia di Indonesia Nah, asal-muasal dari bank Indonesia ini adalah merupakan hasil nasionalisasi Dejavance Bank yaitu uh, bank yang ada di masa penjajahan Belanda kemudian melalui undang-undang nomor 13 tahun 1968 sebagai pembaruan Undang-Undang nomor 11 tahun 1953 Bank Sentral ini lebih diberikan kewenangan uh, yang uh, lebih bersifat independen atau memiliki peran yang jelas sebagai Bank Sentral dan kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 ini kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 di mana dalam isi undang-undang nomor 23 ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak luar bahkan termasuk Indonesia, eh, pemerintah maksud saya. Nah inilah eh, sejarah lahirnya Bank Indonesia sebagai central bank di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Central Bank di Indonesia tentu memiliki tugas-tugas pokok. Ya, kalau kita uh, urai apa saja yang menjadi tugas uh, Bank Sentral atau Bank Indonesia uh, secara eksplisit adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneternya. Yaitu dalam hal apa, misalnya menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju invasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara misalnya dan tidak terbatas pada ini saja, operasi pasar terbuka di pasar uang baik itu untuk pasar uang atau untuk rupiah maupun untuk valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto dan Bukan bank Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa tingkat diskonto di sini adalah merupakan acuan yang akan menjadi acuan bagi bank umum dalam penentuan tingkat suku bunga baik suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum oleh bank umum. Jadi bank umum nanti atau secara aturan ya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang wajib memiliki cadangan uh, wajib di bank sentral sekian persen diatur dalam undang-undang dan uh, pengaturan kredit dan pembiayaan yang berlaku di negara Indonesia kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran jadi dengan berbagai regulasi-regulasi bank Indonesia akan mengarahkan bagaimana sistem pembayaran yang berlaku atau uh, boleh dilaksanakan di wilayah kesatuannya atau kesatuan negara Indonesia agar lebih lancar dan lebih tepat sesaran. kemudian mengatur dan mengawasi bank umum jadi selain sebagai uh, apa, regulator uh, bank umum di Indonesia Central Bank atau Bank Indonesia ini juga menjadi pengawas untuk bank umum yang ada. Misalnya dalam menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas lembaga dan kegiatan usaha tertentu dari bank apabila melanggar aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang ada. Atau yang kedua melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi aturan. Misalnya kalau di dalam undang-undang sudah ditetapkan simpanan wajib dari bank umum ke bank sentral, maka kalau tidak dipatuhi tentu akan diberikan teguran dan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Saudara Bank Indonesia sebagai central bank di Indonesia dalam operasionalnya tentu ada harapan-harapan atau target-target yang ingin dicapai untuk setiap uh, operasi yang dilakukan oleh bank sentral. Misalnya instrumen yang digunakan adalah melakukan operasi pasar terbuka. Ya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi penawaran uang yang ada dalam perekonomian. Kemudian misalnya dalam penentuan tingkat diskonto, tentu targetnya adalah agar ada kontrol terhadap tingkat suku bunga yang akan ditetapkan oleh bank umum, yaitu tingkat suku bunga pinjaman dan tingkat suku bunga simpanan Atau misalnya kebijakan atau operasi yang dilakukan oleh bank sentral dalam menetapkan ketentuan cadangan, Ya, agar ada kestabilan cadangan yang ada dalam perekonomian cadangan rupiah dan cadangan valuta asing. Nah, Tentu kebijakan atau operasi-operasi yang akan dilakukan oleh bank sentral ini memiliki target akhir yaitu untuk menjaga tingkat stabilitas harga, yang kedua untuk menurunkan tingkat pengangguran dan untuk meningkatkan pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi ya Karena stabilitas harga ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian makro sebuah negara Semakin tidak stabil harga tentu akan mempengaruhi tingkat produksi Dan bisa berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Jadi sebagai lembaga atau sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peranan atau memiliki target-target seperti ini yaitu menjaga stabilitas harga, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam melaksanakan uh, operasinya sebagai bank sentral, maka Central Bank atau Bank Indonesia tentu memiliki tanggung jawab yang diempat. Apa saja tanggung jawabnya? Yang pertama bahwa bank sentral ini merupakan uh, sebagai bank pemerintah. Ya, Di mana bank sentral ini akan mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Yaitu yang terjabarkan dalam APBN. Jadi sumber-sumber pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah setiap tahun anggaran. Itu diurus dan dikelola oleh bank sentral atau bank Indonesia. Yang kedua, sentral bank ini adalah berfungsi sebagai banknya bank. Ya. Jadi kalau selama ini kita kenal bank itulah tempat penyimpanan uang dan tempat peminjaman uang, maka bank sentral adalah banknya bank umum. Jadi Bank Indonesia adalah banknya Bank BRI, Bank Indonesia adalah banknya Bank BNI dan beberapa bank umum lainnya. Di Dimana peranannya sebagai bank dari bank, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada perbankan umum atau bank-bank umum dan lembaga ke lainnya untuk memperlancar kegiatan operasi bank umum tersebut apabila pada saat-saat tertentu bank umum ini mengalami uh, kendala dalam uh, melakukan pencairan tabungan atau deposito atau penarikan dana dari masyarakat kalau misalnya kita kembali uh, melihat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus BLBI atau kasus bank Century. Ya, yang konon uh, merugikan negara triliunan rupiah adalah sebagai salah satu gambaran kepada kita bahwa Bank Indonesia menjadi banknya bank atau lembaga perbankan ya, jadi bank sentri meminjam dari Bank Indonesia kemudian mengalami kepalitan dan akhirnya uh, menjadi kasus sampai saat ini Kemudian eh, tanggung jawab yang ketiga adalah bank sentral ini merupakan eh, regulator atas pasar uang atau pasar valas, ya. Karena dia sebagai regulator, maka bank sentral ini memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nilai kurs, ya. Nilai kurs rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing diharapkan nilainya stabil. Karena tidak stabil akan mempengaruhi nilai transaksi atau kegiatan transaksi ekspor dan impor. Tidak selamanya bahwa nilai rupiah itu terapresiasi nilainya naik itu baik. Atau tidak selamanya nilai rupiah itu terdepresiasi nilainya turun itu buruk. Ya, Tidak selamanya. Karena apa? Apresiasi atau depresiasi rupiah dampaknya adalah pada kegiatan transaksi ekspor dan impor. Ya, nah yang kita harapkan adalah nilai rupiah ini mengalami nilai yang stabil agar kegiatan ekspor-impor tidak terganggu. Yang kedua tanggung jawabnya sebagai regulator adalah mengawasi jumlah uang beredar untuk menghindari masalah inflasi. Ya, karena semakin banyak jumlah uang beredar Atau semakin banyak uang dipegang oleh masyarakat Maka kecenderungan mengkonsumsi sangat tinggi nah, Kecenderungan untuk berbelanja sangat tinggi Ya, Kalau misalnya permintaan agregat kemudian semakin naik Pada akhirnya akan mendorong peningkatan harga-harga atau inflasi Nah inflasi ini tentu menjadi persoalan dalam perekonomian Karena menjadi koreksi atas nilai real uang yang dipegang oleh masyarakat ya semakin tinggi nilai atau ah, nilai inflasi tentu semakin cepat nilai uang yang kita pegang ini terkoreksi ya, nilai realnya walaupun nilai nominalnya tidak berubah kemudian yang keempat adalah bank sentral ini sebagai ah, bank sirkulasi artinya bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan dalam perekonomian. Ya, agar uh, terjadi sirkulasi kegiatan ekonomi makro dalam sebuah negara, maka Bank Sentral akan menambah jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengganti uang yang sudah rusak atau uh, bisa menciptakan uh, uang baru dengan denominasi yang baru. sangat begitu. Jadi inilah peranan-peranan atau tanggung jawab yang diemban oleh bank sentral atau bank Indonesia. Saudara, setelah kita memahami sentral bank dan peranannya, maka pada bagian ini kita melihat kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini adalah central bank atau bank sentral atau bank Indonesia untuk mengendalikan perekonomian melalui pengontrolan jumlah uang beredar. Ya dalam hal ini tentu kalau di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia ini kita kategorikan menjadi dua yang pertama kebijakan kuantitatif dan yang kedua kebijakan kualitatif nah kebijakan kuantitatif, kuantitatif ini seperti apa? yaitu pemerintah atau dalam hal ini bank Indonesia atau central bank akan melakukan open market operation atau operasi pasar terbuka yaitu dengan menjual atau membeli surat berharga di pasar modal yang kedua reserve Recruitment atau penetapan cadangan dana. Ya, misalnya setiap bank berapa uh, yang harus disimpan dana yang dihimpun dari masyarakat harus disimpan di Bank Indonesia. Yang ketiga uh, adalah the discount rate yaitu mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, jadi pemerintah akan menetapkan suku bunga acuan Bank Indonesia Ya, namanya acuan berarti menjadi acuan dari bank-bank umum yang ada nah inilah beberapa kebijakan kuantitatif yang akan kita jelaskan satu persatu nanti sedangkan kebijakan kualitatif yang merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral adalah yang pertama selektif kredit control atau pengawasan terhadap kredit ya, jadi bank Indonesia memiliki peranan di situ. Ya, memberikan uh, regulasi aturan-aturan ya seperti apa cara penyaluran kredit kepada uh, pem peminjam atau nasabah yang kedua adalah moral suasion atau merupakan himbauan moral kepada masyarakat Nah, kita lihat yang pertama bahwa kebijakan yang pertama uh, yaitu open market operation jadi, open market operation itu bisa dalam bentuk ekspansif (monetary policy) ya, atau kebijakan moneter secara ekspansif. Dalam bentuk apa? Meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau surat berharga ini, ya, atau obligasi ya, yang dimiliki oleh pemerintah. Saya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN pemerintah mengeluarkan obligasi ya dan kemudian atau disebut juga dengan surat utang ya pemerintah dan ini akan uh, di, dibeli oleh uh, Bank Indonesia ya atau bisa juga uh, surat utang dari uh, apa pemerintah kepada investor yang kedua menjaga uang beredar naik ya agar tingkat suku bunganya turun, ya. Kemudian kalau misalnya uang beredar ini naik, ya diharapkan tingkat suku bunga turun, ya. Kemudian suku bunga yang turun nanti akan mempengaruhi investasi, konsumsi, net ekspor, ya. Ketika suku bunga turun, ada kecenderungan untuk berinvestasi, karena suku bunga ini merupakan uh, biaya investasi. Kemudian kalau suku bunga turun, orang lebih cenderung memegang uang, ya. Kemudian tingkat konsumsi akan naik, lalu produksi akan bertambah dan bisa mendorong peningkatan ekspor ke luar negeri. Ketika investasi naik, tentu GDP akan naik, ya. Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat pengangguran yang menurun. Nah, tetapi pada akhirnya tingkat harga-harga ini akan naik karena tingkat konsumsi yang naik akan mempengaruhi kenaikan harga atau disebut dengan inflasi. Nah untuk mengontrol inflasi, inflasi kemudian akan dilakukan kebijakan uh, apa pengembaliannya atau kebalikannya ya, yaitu uh, kalau misalnya kebijakan ekspansif monetary polisi adalah yaitu meningkatkan uang beredar dengan menurunkan tingkat suku bunga Kemudian suku bunga turun, investasi akan naik, konsumsi naik, ekspor naik, kemudian bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, walaupun pada akhirnya akan mendorong tingkat inflasi. Ketika terjadi inflasi yang uh, cukup tinggi, maka uh, dilakukan penurunan atau pengembalian kebijakan moneter sebagaimana sebelumnya berarti menurunkan uh, jumlah uang beredar, dengan menaikkan tingkat suku bunga dan seterusnya. Yang kedua adalah restrictive monetary policy ya. Kebalikan dari operasi pasar uh, moneter ya. Nah, seperti apa restrictive monetary policy ini yaitu Bank Indonesia menjual obligasi di pasar. Obligasi yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke pasar untuk uh, mendapatkan uang beredar ya. Jadi ketika obligasi dijual Berarti masyarakat akan membeli. Nah, maka uang yang dimiliki oleh atau uang beredar yang ada di tangan masyarakat akan kembali ke Bank Indonesia, ya, sehingga uang beredar bisa menurun. Nah, ketika uang beredar turun, maka biasanya suku bunga naik. Ya, ketika uang beredar atau semakin sedikit uang di tangan masyarakat, cenderung suku bunga akan naik. Nah, ketika suku bunga naik, maka investasi akan turun. Kemudian konsumsi akan turun dan net ekspor juga akan turun. Ketika investasi turun maka pengangguran tentu meningkat ya, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi inflasi yang turun. Nah, pertanyaannya mana yang lebih tepat digunakan ya? Apakah OPM atau restriktif respektif moneterifikasi? Perjawabannya adalah bergantung apa yang kita ingin selesaikan. Ya, atau bergantung tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. begitu. Apakah OPM lebih buruk dari restriktif monetary policy? Tentu tidak. Apakah restriktif monetary policy lebih buruk dari OPM? Tentu tidak. Bergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kemudian reserve, reserve recruitment, yaitu penetapan cadangan tunai, dan giro yang wajib disetor oleh bank umum, ya, jadi bank umum yang kita kenal seperti BRI, BNI, BCA, dan beberapa uh, bank umum lainnya, ya, uh, memiliki dua cadangan di Bank Indonesia. Yang pertama adalah uh, cadangan tunai, artinya uang yang dihimpun dari masyarakat, ya, uh, disimpan dalam bentuk uang tunai di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah kalau-kalau di kemudian hari masyarakat akan menarik uangnya dalam jumlah yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM, ya. Giro wajib minimum ini merupakan rekening bank komersial di bank sentral, ya, sebagai akun bank beberapa bank komersial ini untuk yang akan di Buka di Bank Indonesia Nah GWM ini ditetapkan adalah sebesar 5% dari uh, Dana yang dihimpun oleh bank umum dari masyarakat Ya, Jadi setiap dana yang dihimpun dari masyarakat Akan disimpan dalam bentuk giro wajib umum sebesar 5% Kalau misalnya satu bank katakan bank X menghimpun dana sebesar 100 triliun atau 1 triliun tahun ini maka wajib menyetor ke Bank Bank Indonesia sebesar 5% dari uh, 1 triliun semakin tinggi cadangan, uh, cadangan yang akan disimpan oleh Bank komersil ini ke Bank Indonesia tentu semakin sedikit dana pada pihak ketiga seperti deposito yang ada di bank konvensional atau di bank uh, komersial yang bisa disesalkan sebagai pinjaman dan investasi. Nah, oleh karena itu maka biasanya uh, cadangan atau persentase cadangan ini ya reserve recruitment ini tidak terlalu besar ya paling sampai 10% ya tapi itu pun uh, bergantung pada kondisi resiko yang akan terjadi dalam perekonomian sebuah negara. Karena apa semakin tinggi dinilai cadangan yang akan disimpan di central bank tentu efek pengganda yang akan dia dimunculkan uh, oleh simpanan masyarakat di bank konvensional atau di bank uh, komersil ini akan semakin kecil. ya Ini yang akan terjadi ketika ini, uh, semakin tinggi cadangan yang diletakkan oleh sentral. Selanjutnya kegiatan atau kebijakan moneter yang diambil oleh central bank ini dalam penentuan the discount rate ya, Yaitu penetapan discount rate atau disebut dengan suku bunga acuan bank Indonesia Nah suku bunga acuan bank Indonesia ini akan menjadi uh, acuan dari suku bunga yang akan ditetapkan oleh bank-bank komersial. Jadi bank sentral akan menetapkan tingkat suku bunga diskonto pada bank umum atau bank komersil. Dalam kondisi perekonomian lesu, biasanya bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga diskonto agar tingkat uh, bunga pinjaman ini bisa rendah atau masyarakat memiliki kemampuan untuk meminjam di lembaga perbankan uh, di lembaga perbankan yang ada komersil ini. Tingkat diskonto ini juga merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. Ya, karena kita ketahui kemarin ya bahwa tingkat bunga menjadi beban investasi yang dilakukan atau yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Nah, ini contohnya. Misalkan tingkat diskonto inilah adalah 5% ya untuk SBI katakan begitu. Ya, maka dengan nilai nominal tertentu misalnya nilai SBI itu adalah 1 miliar rupiah akan dijual seharga tidak lagi satu miliar tetapi 950 juta rupiah karena sudah dipotong diskonnya yang menjadi tingkat uh, suku bunga atau tingkat bunga uh, utang yang di, uh, akan dibayarkan oleh pemerintah kepada si pemilik SBI atau sertifikat Bank Indonesia ya, pada saat jatuh tempo kemudian nah inilah kira-kira arti dari the discount rate ini ya, yang umumnya uh, ditetapkan oleh bank sentral sebagai salah satu kebijakan atau instrumen kebijakan moneter bank sentral. Selanjutnya, uh, selective credit control ini merupakan juga kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, ya, yaitu dalam pengawasan uh, pemberian kredit ya kepada masyarakat. ya. Kalau tidak diberikan pengawasan-pengawasan seperti ini, maka bank umum tentu karena tujuannya adalah profit oriented, ya, maka ya yang mereka akan cari adalah sektor-sektor ekonomi yang memiliki risiko rendah. Ya, sedangkan kalau sektor-sektor ekonomi yang memiliki risiko tinggi seperti sektor pertanian, ya, maka ini tidak akan dilirik oleh bank, -bank umum atau bank, -bank komersial. Nah, oleh karena itu, melalui kebijakan Bank Indonesia akan diberikan beberapa regulasi. Regulasi bahwa bank komersial ini wajib memberikan ya kredit kepada lembaga-lembaga usaha mikro atau lembaga-lembaga usaha pertanian yang uh, sifatnya bersifat skala kecil. Nah, ini tentu melalui kebijakan-kebijakan uh, bank sentral yang akan diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan ya, jadi pembatasan-pembatasan kepada atau misalnya pengarahan-pengarahan kepada sektor-sektor ekonomi tertentu ya, misalnya pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah ya maka kreditnya haruslah bersifat lunak baik bunganya yang rendah maupun jangka waktu pengembaliannya Nah inilah juga merupakan uh, kebijakan moneter yang diambil oleh sentral bank. Kemudian yang terakhir yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini tentang kebijakan moneter ya adalah, adalah moral suasion. Ya. Artinya bahwa bank sentral akan melakukan imbauan atau ajakan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program tertentu. Nah ini contohnya, katakan misalnya bank umum diminta mengurangi memberikan pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. ya Jadi kalau misalnya ada kebijakan dari bank sentral untuk melakukan pengetatan uang, maka bank umum atau bank komersil ini di, di, diberikan atau ditegur untuk mengurangi pemberian pinjaman. Atau misalnya menghimbau kepada bank komersil untuk melakukan ekspansi, dan uh, melonggarkan uh, uang beredar. Jadi apa saja yang uh, uh, disarankan ya oleh central bank kepada bank umum, ini namanya moral suasion. Nah, tentu kebijakan uh, moneter yang diambil oleh central bank ini berhasil tidaknya ini sangat bergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti imbauan tersebut. Tapi kadangkala -kadang, ya bahwa himbauan-himbauan uh, yang diberikan ini ya tentu bank umum ya, harus mematuhinya ya karena sangat uh, erat kaitannya dengan uh, kepatuhan para bank atau bank umum untuk mematuhi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia atau Central Bank ya di sebuah negara. Saudara erat kaitannya dengan perdagangan sebuah negara dengan negara lain ya. Umumnya yang menjadi um, alat ukur atau alat tukar mereka adalah dalam bentuk karensi. Jadi misalnya kalau kita berdagang ke negara Amerika, Indonesia ke Amerika, maka ya yang kita gunakan sebagai alat tukar kita adalah US dollar ya. Nah, US dollar ini uh, umumnya nilainya berfluktuasi ya, dari waktu ke waktu ya, jadi bergantung kepada dinamika di pasar valuta asing. Nah, oleh karena itu, untuk mengamankan nilai transaksi yang ada dalam skala internasional, ya biasanya Bank Indonesia bisa membuat dalam bentuk cadangan emas. Ya, di cadangan emas ini adalah merupakan backup agar mata uang yang dicetak nilainya tidak turun karena berlebihan uh, supply nya kira-kira begitu karena nilai uangnya nanti di, diukur dengan menggunakan cadangan emas yang ada di bank Indonesia. Nah, karena uh, kenapa emas yang menjadi sebagai uh, tolak ukurnya adalah karena nilai emas ini umumnya lebih stabil dibandingkan dengan uh, nilai uh, apa nilai logam mulia yang lain ya. Jadi emas ini merupakan logam mulia dengan harga yang stabil ya walaupun dia relatif naik ya tapi fluktuatif naik turun ini tidak terlalu tajam seperti uh, nilai mata uang uh, tertentu ya, jadi ini kira-kira salah satu uh, instrumen juga yang diambil oleh bank sentral ya dalam uh, mengontrol perekonomian di sebuah negara jadi saya pikir ini ya uh, teman-teman mahasiswa yang matrikuliah kita pada hari ini dengan topik bank sentral dan kebijakan moneter semoga bermanfaat